Jadi fatwa ijma'nya fukoha Siapapun yang ngelapatkan la itu Harus kita terima Meskipun hanya corol gohir Berlindung dari kemah ya. Sehingga kita terima Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilahilwa 1 menit Menjadi mu'min Ini kalimat yang sakral Bahkan kafir yang 80 tahun saja Menjadi mukmin hanya karena ngelapatkan ya, Malam yang ngaji saya yang seneng saya jangan pernah kamu mengatakan ada kita yang orang bisa jadikan. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke dan melafatkan dalilah? kamu katakan kafir. Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kalo ngelafat dalilah lu, orang, -orang, lapad, orang, -orang, yang -orang yang salah tempat pikir patok Arani, kafir. Wah aneh. Gue narco cocok nih nganggur. wong sering siaranku nganggur. Kenyataannya yo tenang. Jodoh ini pegawai negeri ya orang sering siarok. Tapi gak usah mau nikafir. Namun gak mungkin lah. Coba kalimat ini tuh orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Mumin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang ke kafir.